Hai hey semuanya, kembali lagi di channel Benny Sport. Kali ini saya akan menyampaikan seputar jadwal Liga Spanyol Matchday ke-10. 20 sampai 21 Oktober tahun 2022 beserta daftar top skor, daftar top assist dan daftar klasemen. Thank <laughs> you.